Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita masuk aplikasi YouTube. Klik gambar profil kanan atas. Klik setelan. Klik history dan privasi. Kita aktifkan jeda history. Thank you yang sudah nonton. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.